Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lancer dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Deva TV yang akan mengabarkan kabar baik, kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah persahabat dan selalu kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Buah Mimin akan memberikan informasi terbaru Kita ke kabar pertama, persahabat kita simak ada sebuah unggahan spesial dari Dr. Siska Yang mengunggah foto bareng Bunda Lesti, Masya Allah banget ya Tadi sore ada tamu spesial Dr. Siska yang berkunjung ke rumah Lesti dan Bilar Terlihat benar, benar sangat cantik banget ya Masya Allah Aura-aura tentunya positif selalu terpancar dari tatu wajahnya idola kita Di postingan ini pun Dr. Siska meneruskan sebuah kalimat Ngabuburis sama Neng Lesti kejoran Nuhun selalu disambung dengan ramah tama Thank you kakak Rizky Bilar sudah fotoin kita Ah Masya Allah banget ya ternyata yang fotoin itu adalah Papa Bilar ini The best banget ya Masya Allah Semoga mereka selalu sehat Bahagia dan silaturahmi tetap terjaga Dengan baik, amin Berikutnya persahabat kita simak juga Postingan cute juga nih Dari dokter Siska yang foto bareng Dengan baby L, aduh makin gemas Makin ganteng beng banget nih persahabat ya Ini juga penyemangat Warga Konoha si Embul. Masya Allah, sehat selalu ya Untuk abang L, mudah-mudahan Menjadi anak yang hebat Kebanggaan kedua orang tua Amin Kita simak juga bersahabat fungsinya ini Diripas kembali oleh akun Lesdibilar underscore Leslar Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan Abang Fatih Semangat banget ya Sepertinya foto bareng dokter cantik Masya Allah banget ya Kita doakan support dan dukung terus Untuk keluarga Leslar Selanjutnya persahabat ada info pentingnya untuk warga Konoha Sekedar mengingatkan bahwa malam hari ini Bunda Lesti akan kembali tampil di acara festival Ramadan di Indosier Akan menjadi host kembali persahabat ya Tayang jam 10 malam ini Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan Karena idola kesayangan kita akan selalu menyuguhkan Kebahagiaan memberikan kejutan spesial dalam setiap penampilan idola kesayangan kita di acara festival Ramadan Untuk mengisi acara malam hari ini persahabat ya, untuk host ada A. Irfan, ada Abiramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu, jirayut dan Bunda Lesti Untuk juri ada Maesha Imah, King Nassar, Parto, Ustadz Suki Al-Buguri itulah Pengisi acara di Festival Ramadan malam hari ini. Mudah-mudahan persahabatnya Bunda Lesti ini menampilkan penampilan terbaik dan selalu membuat kita bangga dan bahagia. Selanjutnya persahabat, kita juga mendapatkan tentunya kabar spesial dari Papa Bilar di IGS pribadinya dua jam yang lalu ini memposting video Papa Bilar mendapatkan hampers dari. Kakikis Said, persahabat ya, Antv official masya Allah kita di sini merasa bangga karena Leslar di sini banyak sekali yang peduli, masya Allah luar biasa. Kita doakan selain terbaik ya, mudah-mudahan semakin banyak doa, dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Selanjutnya, persahabat. Kita juga mendapatkan tentunya kabar terbaru Bahwa Papa Bilar bakal ada Project terbaru juga nih Dari Leslar bersama Rudy Salim Persahabat yang bikin penasaran Project ini persahabat Kita tetap doakan yang terbaik Semoga apapun yang dilakukan Diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan Bismillah ya untuk Papa Bilar Buat Project barunya Coba kita simak di unggahan IGS-nya Leslar Entertainment terlihat bahwa Bila lagi meeting bersama Rudi Salim beserta kawan-kawan yang lain persahabat dan kita salvok juga dengan kalimat akan ada yang baru nih. Tuh persahabat ya bikin penasaran apa sih yang ada tentunya di less entertainment selanjutnya yang akan disuguhkan kejutan baru yang tentunya kita penasaran banget persahabatnya. Kita simak juga ke unggahan berikutnya Bapak Bilar, terlihat lagi meeting Dan pastinya akan selalu memberikan kejutan untuk para Leslar lovers Disimak tuh persahabatnya kalimat yang diposting oleh Leslar Entertainment Karena idola kesayangan kita selalu akan memberikan kejutan untuk kita semuanya Kita simak juga persahabatnya ke unggah berikutnya Terlihat Bapak Bilar lagi bersama Ruby Salim Aduh Masya Allah banget ya Ini sih tentunya bikin penasaran banget